nabiyina al alaihi Wasallam. belajar banyak amalan yang mendapat Allah subhanahu wa taala barikah ni dah andik kewajiban kan akan baik untuk dekak orang lain khususnya kalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, aku lebih fokus dekat orang support kepada berul walidain. Pada jukan aku lebih fokus dekat anak petah kepada berul aulad. Aku baik fokus kepada anak-anak di ruang-anak yang di ruang di kota, patah yang terang-anggak yang baik-baik fokus kepada anak kerana walaupun tidak ada anjuran dari akhirnya -akhir, Kangkui akan kembali fokus dari keadaan, namun secara karakter, sederetnya tabiat, bahwa orang yang bersekolah di tengah perkara tertarik, kangkui akan kembali fokus dari keadaan. Sampai orang yang tidak hafir sekalipun, mereka tertarik, kangkui akan kembali fokus dari keadaan, mesti iman dari keadaan berusaha tangkuhi nyaman anak. Sehingga senau sampulnya tidak keterangan-keterangan dari akumlah sekalipun. Men orang sepul, apakah aku nak kebaikan aku Lain pun menabi anak dari orang sepul. Nah, anak dah goreng sepot, ni kalau karpet tu beda anjuran. Minta anjuraki ni kena anak biasa pun lama. Ya nah, karena biasanya nak ego. Kun parlana kibi tak ngerasa ki berat sepo. Munda teror, kafe. Dia pun pak mat sepo sepo. Tak ngerasa ki cek ndeng sepo lebanika berat tak yang lese. Bola puto deka pulsa Anak Tak pokoknya bandeng kepo. tengah Tahun nih, atau quicken. Kena teror nih, maksudnya maksudnya Ini lain orang Bani kala tabiat, kala karakter, kala pengalaman, kemampuan kita, kerajaan saja, atau baik-baikus. Bagaimana? Walaupun anak bani kata yang kata nyala-nyala daripada usaha. Mereka laki tetap orang sepuah bentong mengharapkan anak teti anak sebagus. Napa boleh anak mereka lakukanlah orang bagus atau boleh bagus kerang sepuah sejantiman orang sepunah. Ratu Harun atau Syed nak kur. Sepanika nahan penjara. Anak dan orang sepuh Anak dan orang sepuh. Ditangkap tapi bertahan tapi penjara tapi. Orang sepuh kadito Mana dia untuk penapankan orang yang kui ai anak? Muka yang kui ai anak, ai anak, panas-panas, naga popo besar. Ni kata kuat, kejelok, peringspo ini. Epak kijek ketika di. pegawai penjara penikah saya paring aki aku yang masuk aki apa yang di dalam penjara saya paring aki Tapi anak-anak kah, hormat orang sepo. Pernikahan kita berusaha mengakui bisa maanya, aing pernikah. Sebagai negri penjara pernikah aing nikah ini aing. Mengakui lampu. Ketika lampu-lampu sebenarnya menjarakan petak Nganain air Kulakuh Ketemu Ketika benda air Angat Ada maknisa benda air Angat Pernah dari dia Mereka Ketika pun anak Bik pula Nganain Ngan Kui Apa temar Markentong Banyak akhir temarkeun tokoh panike kala e bakal warden pegawai penjara akhir anak panike berusaha boleh kae ma anak dak kae seika wudu orang ah, sepak cara anda di rumah akhirat bercenai bernikah keluk saya sebab tak ada yang tak punya keluk malah bisa ketian saya sebab dia bernikah semalam pun tengah keluk bernikah sehingga kulaku ain ini kan enggak? Bukmak bisa enggak dikom? Nikamen gula Ikat kepen gitu, ikat kepen mali anak latar semalam mati. Nak orang sip oh ini pon ka ajrun nik pendor Allahumma la tudikur harajahannam Allahumma la tudikur harajahannam Allahumma la tudikuhu harajahannam kuste yo ana ana aktinik edd c sampai nyip panas pa na jahannam kuste ana aktinik edd c sampai nyip panas pa di jahannam neraka jahannam ya allah ya anorai ana aktinik edd Selamat pagi, dari nyetir de pagi dekat dek, de panas, de tenaga dihendak pustik. Bunga orang sepuh atas pelabuhan ekonomi. Ada orang sepuh, sudah kencang -ken, takut lagi. Anak kotor ketika anak kotor, nah, penyakit kencang aku balik ke bahkan sampai ke ukuran sekalipun orang yang sepuh ampun lemak eh ampun latin, sekalipun lagi pakik, sempat kan kuih aduang aki anak potong sempat aduang aki anak potong poto. itu setahun pisah pada setahun anak potong anak-anak ni kata aku baik-baikus Tak boleh fokus sekali sehingga tak ada kanciran dapat tak ada orang sepo. Bagaimana sepo sepuh pun Tak soki Orang menjau soki sedikit pun Tak buat saja ni palang Saampun anak-anak otopan ni orang sepo. Ibu aki soki berni orang sepo. Dan ternyata anak paling ketika orang sepuluh. Ketik orang sepuluh sampai ke keukuran ini, ketika saya sawas. Adulaki. Aduh ki, anak. Adulaki <tuh> anak. Nas tidak dorong sekalipun ke alkohol. Atau berfokus tidak karena aku nak berfokus. Paling tidak, kelabang aduk nak aduaki anak berdua orang bir. penikah sabak, orang seponah saya kedua penikah, ntar nyari kajuk ngelak kajuk gak ke daerah pegunungan ternyata ini pas ada macan langsung salto setengah bermacamnya anak setengah salto akhirnya anak ini kan tidak repi pada anak si ibu yang terus berdua pandai kerbauan kerbauan anak tadi tidak sehat seakan anak dan B, saya katakan bermakan anak A, lepuan anak ada tangan B, dia. Aba tangan B, hmm, ada tangan di jadi saya katakan nimba, tiada saya katakan nimba, ada tangan anak saya katakan makan juga, banyak juga ada tangan anak saya katakan makan, anak beras saya katakan makan, lepuan lepuan anak siapa dah? Ah, mereka ah, nikah pas Senin. Apara karah Tidakkan Nabi Daud Alaihissalatu wassalam Maka kemudian Nabi Daud Dan ini kepotos Dia cekrengaria Anak Reku seraja Ya, di sini kuyidai Karena saya berhasil abu, anak, kuyidai Meniksi raja Jadi yang mana. lakunya Tapi yang kenaiksi anak bani. Dengan sendirinya Anak menikah terus Yang tuan ban Sesepuan menikah Dapatkan nabi daun Nikai hukum Aki Sesepuan ada yang di sini raja dia Cari jiriah semak kau jadi apa? Ini jiriah tak nerima. Mak apabila ni boleh dekah Nabi Sulaiman alaihissalam. Abang kau tak Nabi Sulaiman naik banding. Nah Nabi Sulaiman ayo kedek. Dapatkan Nabi Sulaiman. B Nabi Sulaiman, kita buat. Ia ni disikin. Asyuk makubai nak kumer. Ariamale Atil meradai bayi lah. Ralat ting, ralat ting. Ebagai Nabi Sulaiman? Ada perempuan dua dengan koypor kah dua. Kala separuh bang, separuh kat, atau bersebaru saya kangen, sebaru saya kakir Berita harap uang melalur yang Kena letih, kena Akhirah Orang bini sikit ni Anta nikah setak nerok leku Lekah anak panikah Pas ucap La taf'al ya Nabi Allah Huwa ibnul ha Ampun-ampun Nabi Sulaiman Ampun-ampun Tak langpun-tak langpun Cikpah seorang kat dia tu. Cikpah anak kat dia Ampun, anak kita berni didakti lah. Anan kat dia tu, anak saya, Tuhan kena empuk ni ke lah kan? Nika anak empuk? Ah, untuk dia berarti temur lah. Berarti anak saya kena handi Bagi-bagi-bagi ke dia. Ada anak dia, ada. Cikpah, anda kipur orang kaya tak luk, benda umum. Anani pemaham, jiman seko, ban di tak iman Berarti banyakan anak berkandai Anani sehariah, adiah iman anda Berarti anak dia Masa sendi anak dia iman Mereka sekayah kerabat, sekoi berdua Sepotong dua, dia Setanda, seahal yang dia, sekinan dia Iberkidin dia Ban, banseko, sebuah orang kedua dia Ban neng, berarti ban idin ban dia Sangat bijak Nabi Sulaiman kan ke Bandung apa Kelot la kar an, an, maka ketika efor efor le anak manik tak bang kedin dalam tetayak segala kala umpuk darah ah, tangan ada darah telepon bot eparai nikabeles orang sepo beganya nikah tanpa memperhatikan dari motor apa mana agama katu de itau sa. Cek lagara perasaan dibi langsung. Namun para jamaah sembeting Allah Subhanahu wa taala. Osekko banin tok. Montero andi anak sekokus tolongin. Teman anak sibi seketi anak fokus tolongin ban dengko. Diarahkan pendidikan terpont anak, gaya hidupnya anak, pola pikirnya anak. Dan ketika itu diarahkan dan orang seko sehingga anak, balik ketika anak sesuai dengan harapan, bahkan bisa melebihi harapan. Abi Beri kepada orang ala Kya Nah bandi anak Maka Kita tepat malam pernikahan Neki sumpah Abri Wajangan Wajangan Biar keputaran Nah dia kero abri enggak kasihan pin ko abria we jangan we jangan babatandi karena udang dia tak cocok nger kalau ben sabo pore ulendi bolandi akal tegalan di akal dia bakun foto de jangan we jangan pin enggak pina enggak pina tegak oh, oreng lekal sopan tatakrama bakun tatak Parlokalku Ibric, jangan jangan. Walaupun orang lemuljeh, leban sabab garis keturunannya semuljeh, takun tetap parlo Ibric, jangan jangan. Watawa sobil hakti, watawa sobil sobri. Jadi saling wasiatnya ada perlu penting. Ada kir, ada dikro manfaat ulumul mu'minin. Nama yang ngerti beli Muhammad. Sebab nggak main manfaat dari ke orang mu'minin. Manfaat dari orang mu'minin. Wasiat betor betoran betoran ada tazkiratun bil aqil tambihun dil gafil tapi ketika tidak apa-ingat tidak orang yang saya ambil atau pasti tidak tidak orang yang saya lupa orang yang saya tak penter ketika bisa ketika tidak apa-ingat bisa ketika tidak apa-ingat menikah main ini yang cik orang yang tidak Penter, orang yang pulal alem, itu nanti tak ingat. Men orang yang putus, ingat. Sejak lakarta ini, jadinya lakarta tahun ini. Pasal apa saya ingat. Jadi kira tundil akil watambihun lil rafil. Enggak paya ingat bagi orang yang sandi akal, dan enggak ingat bagi orang yang sandi akal, orang yang saya Artian pakun manfaat Orang panika Saling wasiat Saling apasan kepala kursian Nika tetap manfaat Baik apasan kepala kursian Keangkul orang alam Atau orang kuduh Keangkul orang cerdas Atau keangkul orang se tolol Pakun manfaat Pakun parlo Karena nari itu Makasih kok tetap saya beli jangan jangan ke bahan riyah Sebab adalah kalah parloh Sebab dah yuk ingin ya Riyah, eh malam setia riyah Bahan riyah pekal misain dah ke malam-malam Sebias bersama bahan setiap malam Mulain malam setia riyah bahan pekan pisah ranjang bahan singkok bahan Tak pulang ben singkau boleh Kerana singkau lah Iyaklah anika Singkau Kau tuak pulang Ben Orang lain Berendir setiap kotunan yang isetong kamar Setak biasa ben Nembengin Biasa nebengin Ben berendir Bekal Andi Bapak anda berdua sudah kenal berdua sebelumnya, sekitar ada hubungan emosional berdua sebelumnya, dan kita di saling nisar sebelumnya, keluargaan kita tidak tambah lagi. Karena tambah ada orang lihat ada si pekal pemimpin singko, maka sekaligus ada pekal keki pemimpin nyebakan singko e di dalam rumah tangga jadi si pekal keki dalam di e dalam keluarga rumah tangga jadi si pekal keki termasuk nyebani ya mereka. nya lagi saya ikut, kerana saya ikut, saya arah tahu ke sini. Maka ada ibu, kerana menikapi, cik ke leher, cik ke leher, bersikap. Saya dulu mengatakan orang anjar lagi, pada apa ini? Ya. Pertama itu, berendek untuk titik pelayan lagi dia. Berendek untuk pelayan orang. Maksudnya lat kan tu. Jadi tu baban tetiba nak tu alayanin diri. Membantu alayanin diri dengan sendirinya. Timbal balik, paling dia peral alayanin bukan tu. Kaputu le bukan dek baban banciannya riak. Ada lebih banyak tempang dengan kaputu karena jadi bencak layanin, lah. apa kebutuhan dalam layanin? Sengke bapak bencanjar ada, ada kebutan luluh ke bencak. Bolehlah tin apa kebutuhan dalam? Ada si paling penting. Pas sengko abri, beberapa saran dek ke bencak. Sebeban dan kutu ikai ngain Kutu ikai ngain Pertama ayat ini ya Pertama sekutu ikai ngain Bani-bani dia ya. Falmu'asyaratu laku bilqona' Ria umpama adanya. Jadi tepak dia, dia dia konak menerima dengan apa adanya. Jadi tepak Akhir tetin lah, akhir tetin sampai pan berempat bulan, anda kau mikirkan oh, terus. Lelah pandai dengan apa adanya. Rasa cocok adunlah lebihnya. Hendi percaya lemak buk, biasa oki. Dia jalan derek, kasih arke. dak macam di persen ni kesawagian orang sebenar di sini. Darum? Darum? Orang orang tengkatun sebanyak persen tadi ke tak ke masjid dekat. Orang persen ke sana. Ambil sik pula dekat lain. So Orang sesok ke pun ikah, jakun buuk ya tadi kita tak kedek rembai. Dia tahu los Sesekonekkanan si pun tak Tak sebegak this, Orang yang si seakan tahun tak andik Andik lebih keingat Ya teraki kita tangkan Ya lebih keingatkan Lebih Haki kita soal kian Sekini kesendik keingatkan Itu pengguna sedik-sedik Andik detail ya teraki Kata tangkanan ya, Sokien ketempelan orang leset sejuta se, se, okay. e, kan? Ada rombelo. Bagal waru bagal. Jadi tergantung cek pon kona ke sokien ini ni ke kona tak Menerima apa adanya, sokki. Tertibak enak mun terus sokki berada kona menerima apa adanya. Be ada dalam muasyar e dalam akobulan dan iban ibanda pandan sian. Ar Artinya na. Dilan narem apa adanya na. Gantosa temin teje. Si ading lakanan dari apa adanya. Gantosa tamintaan. Dinna apa sebab de jipai? Mulak be kaka na tade ibanda narem. angkui mentade ibanda nama Nabi Muhammad itu ada nah. Senemer dua nah. Arya wa hus mussam iwa ta. Mun ibu terwin nah tadi ngak kini. Japun tala ha eng orang ini dengkat tadi. Pangidinak ki ke bentan ore. Lokoman orang berdukah halatina. You know, take you, take you, take you Atulina, ya, loh. Intai dulu, intai dulu, intai dulu, Pak. Mencoret tahap ini. Atulina, antai kelu. Yak tiptu kan tidak marin. Yang ko aceh ini yang tidak marin. Ini kita khusus sam untuk bau. apa sih itu biologi, Nak ya? Tiap dua kira, pungguan Apa sih pencoret akhir? Toro canggah apa ada? Ada apa manfaatnya? Manfaatnya ialah فإن القناعه راحه القلب. Menerima apa adanya. Ada ketika kegengangan, kecimpuran, kesenangan, kedamatnya. Senang aja itu orang rek kon apa adanya. Tapi mun alare rek kesunyian melol, alare kandin oreng. Alirek kasi tak ikan di ajak hibi, aduh, rawat odi ini, rawat. Laku alirek, luring, reng. Alirek, kebeningan di hibi. Oh, wak di anun, wak di anun, wak di anun. Rawat odi, rawat, rawat, dan juga rawat. Teh muncul na, aboh seneng aten na seneng. Terus wohusna sampai waktu alfaqih turadi, muncul budha buin di negeri kaumkuan. Erosoro atau terpocak hari ekenni serend Allah na, Allah seni seragam anda ke. Mula ekenni Allah, ekenni sin Allah tapi tak nak mendangi tunjuba akhirat. Dapat doain dengan Allah. Lebih-lebih akhirat tu lah tu. Akhirat tu didahulukan, lebih dipentingkan. Itu pembenthingan. Kad mana buta angin digeriki. Bancak sampai masuk tangan keluar dari kopeng singkat. Lepas ke apa saya ada buah kira? Ia ingat. Torok ke buddhaa buddhaa. Arwah be'en pekal Ekan yang isteri Allah. Allah Allah sibilas. Allah sibilas. Allah sibilas. apa kebuddhaa lebe'en. Dengan tunjah sampai akhirat. Ngargain bangkaring layak. Ia ingat buddhaa buddhaa. Latar ocak. Apa boleh tak berde? Teka berde teror oca. Haru bantu kali Allah agama masyarakat. Teror oca ada lataran berde. Tapi berbanding kalau bahan sebab teror oca jadi sebagai kebelasin dan. Allah taala nak berkatkan eksem negeri dengan Allah berkat oleh rahmat Allah. Mulah oleh rahmat Allah benda. Apa saja apa Apa boleh ke benda ni? Takkan akhiwat nak alsi Eh menuin dengan Allah taala. Terus sayyid nomor 2 sayyid nomor 3 sayyid nomor 3 basan sayyid qurtubah ya'ni fa la taqu ay lahu minki ala qudhihi wa la yashum minki minkin billa aphy barihim wa alami bimayyit an al ma'a yafad wa la aslam Cik sampai buat anda ikan anak Eh, eh, dulu keberadaan buat anda Atingkah, saya tak ikan senangin, ben Bapak, kan, buat anda siang nyari, tak Cik sampai Bapak, kan, diapkan Kalau ben, ben tak Saya Tak ikan senangin, ikan Dengar kini, ben, bapak, kan, Oh, kan, buat Bagus. Jangan sampai bahan-bahan ini bahan-bahan sanya arit terganggu kalau bantu dan terganggu kalau ke bantu, keinginan. sampai anda perasaan itu dalam pangkalan ini bahan-bahan sanya. Kalau jangan sampai pangkalan ini songkan, jangan sampai. Bencet sampai bapa dan sanjarin dahnya. Ya, nah, ya? Arya niding bau dan citarom dah. Tunti malam terus bau nah. ini. sampai mengem, um, mengrup. Kadang-kadang telok bau. Ia nah. tak kencing orang ni tak polong. Dan itu tak kencing apa polong. Jadi pasal ni kita rasa Takok tako siapa polongnya mudah fokus, aroma nafsu fokus, Aro, aroma nafsu kok, orang orang ini kan nih sudah orang ini kaum rukom, orang, ka om, om. orang, -orang ka om, om. cuma bagi orang bini, orang bini, si empat kagak lain, nih tapi mendaftar Orang lain, antara lalab, antara goncang, tak usah umro'um, tak usah umro'um, tak usah umro'um, tak iya, umro'uman riyah. Annal ma'ab yabut-taji bil-mahkud. Berarti bagaimana umro'um nak kui'ain nak iya. Umro'um nak kui'ain. Sebab a'ain riyah. Omrah, um, Omrah, um, Omrah, um. Omrah. Sesuatu, saya tak usah berat, ber ada, meilang, tidak kebau-bau dah, peloh, tidak kebau-bau saya tak nyaman, saya mengamuk. Jadi Om dah dah, abau ceklok, tak bawah baceng, tak bawah antem dia lah nyaman lah nak dia saya paling fokus bau ni cek pake ding, tetih bau ni din dia nak ya bau apa nyaman ne bau baceng ya bau ceklok kan, bau antem lah cek pake ding nak saya tak kake Jadi je, dia nak kuyain nak Bukan tak usah mengkulik oman rohman Buangnya tak usah Cukup dari jadilah Tak usah keding, ding Baw-rohman Tapi yang cek pakai ding Baw-an temah Celon dan bawa cengah Lasing Cek pakai ding bawa jadilah Kemudian Bukan dia Pepiasa aje dia, sebab aje lah dia ada kecantikan, aje lah ada kecantikan, kagantengan, keindahan. Cuma para jemaah semua Allah Subhanahu Wa Taala mohon aje lah, manaikan ki, manaika muntepak, awdu, muntakui celak-celak selakar berde kahen lah. Jelak sebeda kahan lah, sebeda jiri mah Haa ni ka Koto Batada inolakana, awdu Kecuali kun kare Roh panamaloh lah, munkun kare ro panamaloh lo tak langa dek ke depan aing, dek ke muha nyaman Tapi ma nabi bada jiri mah, bada kahanin mah Bada ni ka nyaman langa langin ke depan aing, dek ke sengke tak saw du Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian peserta akhirin keleban doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli ala sayidina muhammad muhammad wa ala muhammad salatun bimulatil Wa Rasulullahi wasilatuhu andalaha ya ilaaha la wa karbin likarbin adzim wa fariji imana nahnu fihi bismillahi wa nahnu rahim ya maulana ya mujib ya hadirana ya rifa sana ilaika bil habib takbiha jatina yatina qaribah wa bamdalaha walikum hajatun faqdiha bifadl bismillahi rahmani rahim mayardihallahu linasi rahmatin bihamm wa ma maym bila rasuluhu min ba'di wa huwal azizul hakim shock. Sure. Allahumma bariknana fi lurriyatina walakaduduhum wafaduhum wafikhum li ta'atika warzukna bin rahum Allahumma ya ma'allimah Musa wa adamu alihum u'allimhum wa ya ma'afim wa sulayah ma'afimhum al ma ma um, wa ya mu'adiyah du'mal al-hikmat wa fasal al-khitab bi'atihum al-hikmat wa fasal al Allahumma alimhum ma'jihil wa dakhirhum ma'nasuh wa warahmatullahi wabarakatuh